Ah antar orang tua sama murid Menurut itu ada komunikasi ya. Iya. Sekarang kan, kalau apa di sekolahnya dulu eh di sekolahnya ini tuh saya ada WA-nya guru semua terus guru dan murid. Yep. Jadi bisa langsung kalau ada apa-apa langsung. Sekarang udah dalam keadaan standar ya. Iya. Maksudnya teh oh, lebih, ya. lebih bagus gitu ya. Nah itu. Meningkat. Lebih meningkat aja lagi. Jadi daripada tahun sekarang misalkan ya yang ke belakang, tahun kedepannya lebih baik, baik, baik.